ya suaranya udah kayak gini. Uh, uh. Kalau enggak pulu, wah masyaallah biasa Tapi gitu. enak ya Bu ya? Enakeun teuh. enak Enakeun. Lanjut. Oke, okay. ini saya di atas uh, saja. Di atas saja apa ngajak maju? Oh enggak nah, boleh. Oh, kalau kalau iya, maju ya. Karena saya tidak mau oh, menyediakan BPJS. <laughs> Aduh, oke, okay. spesial buat uh, Bapak RT 5 ya. Uh, uh. dan uh, untuk itu Teh Imeime, teh, apa manggilnya apa ya? Kamu oh, maunya manggil saya apa? Uh, <laughs> ya betas teh, <stay>, <laughs> Luar biasa. Katanya uh, TIme mau duet bersama Gabus Al -Hikmah? Boleh dong. Okay. Pengen banget karena beberapa kali lihat nih postingannya dari Kang Haji Ewok ya. Iya. Gabus Al ini masya Allah sekali. Mm. Manggungnya di mana-mana. Alhamdulillah. Lagi luar hizmol, Saya beri temenin, selamat temennya Ini boleh, si. namanya Teh Emput. Teh Emput ya, karena ini Teh Putri. Teh Putri, temennya nah, hari ah, bungsu, paling ya. bungsu, oh. jadi luar biasa. <laughs> <laughs> mau jangan rasa lawat apa, saya Rarubi. Eh, uh, bebas, bebas saja, <laughs> mau Happy. Ya, selawat di bawah happy gitu ya. Yang selawat ya, happy karena okay. kita kan sedang ingat Nabi. Semoga semua harus bahagia okay. ya. Iya, dong. Yes. Hmm, gak biasa. Oke. Okay. Eh, uh, kali boleh ini saya mau <laughs> nyanyi lagu Laukan Abaina Al Habib. Oke. Okay. Okay. Saya mau tes dulu boleh? Boleh, boleh, dong. Saudara-saudara saya yang dari Manjagalaga pengen turun boleh masih kan ke sini? Boleh. Boleh ya. Boleh. Boleh kan? Tak sabar kok di sini tungguin aku ya. Oke, aku mau turun dulu di sini aku mau ngetes dari warga manjah lega Masya Allah oke okay. kan kelihatan cantiknya ya Masya Allah apa kabar sebelah sini mama curhat dong Ini udah kayak penonton mama dedek semuanya ya sebelah sini aduh Garelis, bapak-bapak Masya Allah bapak-bapak istrinya pada di mana Pak istrinya pada di mana istrinya Pak di, oh, di rumah kenapa Pak kenapa nggak diajak ke sini Pak, Pak? ibu-ibunya Dimasak, oh gitu ya? Oke, mau tambah ini. Pasti pada tahu lagunya, apalagi anak-anak. Ada, ada yang rekaksimu mana? Kang Haji. Oh, Kang Haji. <laughs> <laughs> Oke, okay, gimana? Mau, Haji, mau lagu lagi? Lagu. Oke, okay, ibu gimana masih betah di situ bu? Maa. Masih betah. Mau apa? Masih betah. Mau apa lagi? Kira-kira okay. apa? Mau oh, lagi. Oh, masyaallah. Saya suka banget sama selawat tibir kulub boleh. Tibir kulub boleh. Siap, boleh. Tempon ah. dari jam berapa di sini? Dari jam 6 tadi. Heeh. Ah. Dari jam 6. Jam 6 sore. Sudah berapa puluh lagu dari tadi? Uh, so oh sudah banyak. Banyak, banget, banyak. Suaranya masih on fire tadi. Wah, <laughs> luar biasa. ya. kasih Oke. Tibir kulub. Tibir kulub okay. boleh. Ini uh, Ya, nah, ya. Dari, ya. dari, dari tadi ya. Oh, subuh. subuh. subuh, biasa. Oh. Yo, kita salat bersama. Tibil hmm, Karena sekarang musim sakit ya, Ibu-ibu ya. Flu, batuk ya. Jadi ini salat adalah salat memohon, salawat uh, kesehatan, mudah-mudahan dikasihkan kesembuhan, kesehatan untuk yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera sembuh. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. amin. amin. Hai, gue Salimah. Hai, hai, Imej.